ready wabarakatuh balik lagi di channel Mas Motor kali ini kita kedatangan kasus motor Aerox 155. Motor ini gejalanya itu pengisiannya nggak mau ngisi atau melebihi kapasitas ya. Jadi e, kalau ada pengisiannya yang lebih dari ya standarnya ini di motor pengisian semua motor itu emang minimal 14 toleransinya. Nah ini motor ini kalau kita hidupin tuh motornya bisa sampai 15, nah, bisa sampai 15, 16 tinggi ataupun nanti kebalikannya rendah nih ya nanti bakalan kita cek katanya tapi sebelum lanjut tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi di bawah ini biar gak ketinggalan konten berikutnya oke okay? uh, lampu indikatornya nyala ya lampu indikator ini nyala dia memunculkan kalau kita scanner itu dia kode kodenya kode 46 ya kode 46 itu di aki nya nggak bener nih pengisiannya sama entah kabel kabelnya atau apa ya tapi sebelum ini ini kan karena nggak kelihatan juga nih kodenya karena ini layarnya juga udah kena nih jadinya tapi lampunya ini nyala lampu indikatornya dan dia munculin kode 46 ya saya scan itu kode 46 nah ini kita lihat dulu pengisian akinya gimana ya kita hidupin dulu motornya motornya kalau kita gas ini motornya pengisiannya lebih sampai 15 standarnya ini kan dia minimal sampai 14 bentuknya nah ini bisa sampai 15 nih kalau kita gas habis terus dia makin naik ya ini berarti nggak bener nih kelistrikannya ya oke kayak gini ya Oke, okay, itu uh, kayak gitu ya gejalanya ini motornya ini uh, pengisiannya ini melebihi dari kapasitasnya ya dari motor standar ya. Karena dia motor standar itu kapasitas pengisiannya itu minimal 14. Nah, ini motornya semakin kita RPM-nya kita tinggiin dia semakin naik uh, pengisiannya. Berarti ada kebocoran arus dan terlalu besar nih arusnya di motor ini. Nah, oke. Okay. Oke, okay, sebelumnya ini motor dari bengkel luar ya. Guys, uh terus nih motor ini e, timbul kode 12 dan kode 46 ya Nah setelah dicek saya cek pengisiannya enggak normal e, terus masalahnya ini di sini guys masalahnya penyambung penyambungan kabel ini nggak e, sesuai ya guys nah, jadi ini kabelnya warna warnanya ini salah masang nih guys ntar coba kita rapi dulu ya kabel-kabel ini ini kabel yang merah dia masuk ke kabel Merah kuning Nah yang ininya putihnya dia masuk ke kabel Merah putih Nah yang ininya warna merah biru Ini masuk ke hijau Nah ini nih, sekarang kita bongkar dulu Kita benerin dulu kabel ininya ya Nah warna-warnanya apa aja Oke lanjut aja ya Yuk kita kita buka dulu solasiannya Nah, Oke, okay. yang ini yang satu udah disambung ya ke warna putih, yang bawah putih merah ke merah ya. Nah yang satunya lagi ke yang atasnya putih, ketemunya yang bawah warna merah strip biru ya. Yang ini putih ini ketemu biru strip merah ya. Ini hanya untuk sebagai contoh aja ya. Nanti kalau memang ini nanti dirapin aja dulu. Ini kita coba aja dulu ya. Buat nyoba dulu ya. Nanti kalau memang benar nanti tinggal dirapin aja. Kayak eh, gak usah. Oke okay, ini tinggal satu ya yang satunya ini hijau ketemu di bawahnya ini warna merah kuning ya ini merah kuning ketemu hijau ya hijau merah kuning ketemu hijau <tune> Oke ini setelah udah disolasi Ini kita buat nyoba aja dulu ya Nanti kalau memang ini nanti tinggal dirapin aja ya Oke sekarang kita coba Kita tes pengisiannya ya Kita hidupin motornya Ini lampunya aja kita tanpa reset aja Dia udah mati Coba kita lihat dulu pengisiannya ya Nah ini pengisiannya ya 14.41 Nah. Coba digas motornya, Bang. Oke, normal ya pengisiannya ya. 1443 dan motornya juga posisinya enak lamsamnya kalau tadi kan motornya enggak lamsam ya kan nggak bisa langsung suaranya juga kasar nah ini enak lamsamnya karena masalahnya ya masang kabelnya ini terbalik ya sedengkel sebelumnya masang ininya terbalik nah terus dirapihin nah, udah jadi ya jadi <coughs> jadi kesimpulannya itu aja jadi kalau motornya aero pengisiannya rendah atau terlalu tinggi harusnya jadi baiknya dicek dulu kabel ininya dulu ya kabel tiganya ya dicek kabel 3 terus sama soket ininya juga nih nanti dicek kalau semuanya normal sih Diakin pasti bisa sih oke okay? cukup itu aja simpel penjelasannya ya semoga bisa dimengerti dan juga semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa like subscribe dan komen Oke okay? salam ya mas semakin di depan gaspol